Jumpa lagi bersama saya Doni Dan kita masih melanjutkan di rumpur sampai kali ini ya Kita masih membahas tentang Sejarah Provinsi Nusa Tenggara Timur Di websitenya Nusa Tenggara Timur ya Website Provinsi Nusa Tenggara Timur Di nttprov.go.id. Nah untuk teman-teman semuanya Yang penasaran juga tentang Nusa Tenggara Timur itu seperti apa Bisa langsung mengunjungi uh, website dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Di nttprov.go.id Dan di dua video sebelumnya ya Kita sudah masuk uh, pembahas tentang sejarah Nusa Tenggara Timur pada tahun 1942, dan juga uh, sampai dengan 1942 sampai dengan 1945. Dan kali ini, kita langsung saja menuju websitenya. Kita akan membahas tentang uh, sejarah di tahun 1945 sampai dengan 1975 atau di zaman kemerdekaan. Nah untuk teman-teman semuanya yang mengikuti video dari awal sampai dengan saat ini, ya mungkin bisa melakukan aktivitas lain dan bisa mendengarkan saya bercerita. Uh, sebenarnya saya membaca juga ya di sini ya, supaya tidak bosan ya untuk menonton. Oke kita masuk ke pembahasannya di zaman kemerdekaan di tahun 1945 sampai dengan 1975. Oke. Nah ini cukup banyak ya teman-teman. Setelah Jepang menyerah, Kepala Pemerintahan Jepang atau Ken Kanrikan di Kupang ini memutuskan untuk menyerahkan pemerintahan atas kota Kupang kepada tiga orang yakni Dr. Aga Keller sebagai wali kota, Tom Pelo dan juga Iha Doko Namun hal itu tidak berlangsung lama karena pasukan Nica segera mengambil alih pemerintah sipil di NTT di mana susunan pemerintahan dan pejabat-pejabat sebagian besar adalah pejabat Belanda sebelum perang dunia kedua. Dengan demikian, entitas menjadi daerah kekuasaan Belanda lagi dan sistem pemerintahan sebelum masa perang ditegakkan kembali. Dan pada tahun 1945 kaum pergerakan secara sembunyi-sembunyi telah mengetahui perjuangan Republik Indonesia melalui radio. Dan oleh karena itu, kaum pergerakan menghidupkan kembali partai Perserikatan Kebangsaan Timor dan kemudian berubah menjadi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Dan perjuangan politik terus berlanjut sampai dengan tahun 1950 dimulai fase baru dengan dihapusnya Dewan Raja-raja dan pada bulan Mei 1951 Menteri Dalam Negeri Nid mengangkat DS Amalo menjadi kepala daerah Timor dan Kepulauan dan kepulauannya menggantikan H.A. Koro yang wafat pada tanggal 30 Maret 1951 Pada waktu itu daerah Nusa Tenggara Timur termasuk dalam wilayah provinsi Sunda Kecil Dan berdasarkan atas keinginan serta hasrat dari rakyat daerah Nusa Tenggara Timur Dalam bentuk resolusi, mosi, pernyataan dan delegasi-delegasi kepada pemerintahan pusat Dan panitia pembagian daerah dibentuk dengan keputusan presiden Nomor 202 garing 1956 perihal Nusa Tenggara Timur Pemerintah berpendapat sudah tiba saatnya untuk membagi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Termasuk dalam peraturan Pemerintah atau RIS Nomor 21 tahun 1950 Atau di lembaran negara RIS tahun 1950 Nomor 59 Dan dibagi menjadi 3 daerah tingkat 1 Dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, dan akhirnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 64/1958, Provinsi Nusa Tenggara Timur dipecah menjadi Daerah Swatantra tingkat satu, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Daerah tingkat satu Nusa Tenggara Timur meliputi daerah Flores, Sumba, dan juga Timor. Oke yang berikutnya berdasarkan undang-undang nomor 69 eh, tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 dalam wilayah daerah tingkat 1 Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur maka daerah swatantra tingkat 1 Nusa Tenggara Timur dibagi menjadi 12 daerah swatantra tingkat 2 yaitu modografi di monografi NTT tahun 1975 halaman 297 ya mungkin kalau teman-teman ada bukunya bisa cek ya kemudian ada pun daerah swatantra tingkat dua yang ada tersebut ialah yang pertama Sumba Barat, Sumba Timur, Manggarai, Ngada, Ende, Sika, Flores Timur, Alor, Kupang Timur Tengah Selatan dan Timur Tengah Utara dan juga Belu yang berikutnya dengan keluarnya surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Daswati I Nusa Tenggara Timur tertanggal 28 Februari 1962 nomor titik Pem titik 66 garing 1 garing 2 yo tanggal 2 Juli 1962 tentang pembentukan kecamatan daerah swatantra tingkat 1 Nusa Tenggara Timur maka secara de facto mulai tanggal tanggal 1 Juli 19 maka secara de facto mulai tanggal 1 Juli 1962, Swap Raja -soap Raja dihapuskan Nah ini di buku Monografi NTT, IBIT, uh, halaman 306 Sedangkan secara jure baru dimulai tanggal 1 September 1965 Sedangkan secara deyure baru mulai tanggal 1 September 1965 dengan berlakunya Undang-Undang nomor 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Pada saat itu juga sebutan daerah Swatantra tingkat 1 Nusa Tenggara Timur dirubah menjadi Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan daerah Swatantra tingkat 2 dirubah menjadi Kabupaten. Dan yang terakhir berdasarkan surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat 1 Nusa Tenggara Timur di Kupang tanggal 20 Juli 1963 nomor 66/1/32 mengenai pembentukan kecamatan maka provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 12 daerah tingkat 2 dibagi menjadi 90 kecamatan dan 4555 uh, desa tradisional yakni desa yang bersifat kesatuan Genealogis yang kemudian dirubah menjadi desa gaya baru. Dan pada tahun 2003 wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 16 kabupaten dan satu kota. Kabupaten-kabupaten dan kota tersebut ialah, yang pertama ada Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Rotendao, Manggarai Barat dan kota Kupang. Dan dari 16 kabupaten dan satu kota tersebut terbagi ke dalam 197 kecamatan dan 2585 desa atau kelurahan Wah wow, oke okay. ini sejarah yang cukup panjang ya di zaman kemerdekaan di tahun 1945 sampai dengan 1975 Ya ini perjuangan-perjuangan dari pemimpin-pemimpin uh, kita terdahulu juga sangat uh, berperan penting ya teman-teman semua ya Oke untuk yang mau membaca lebih lanjut silahkan ya menuju ke website pemerintah Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur di nttprov.go.id. Oke dan sekian dulu ya di video kali ini kita akan masih lanjut di satu pembahasan lagi ya di abad kelima Jadi untuk teman-teman semuanya sekali lagi untuk yang... Um, belum menonton di video sebelumnya nonton juga ya di video part 1 dan part 2 nya untuk di bagian uh, sejarahnya ya dan juga ikuti terus video-video saya ada Rumo Rampai dan juga ada Mari Ke NTT jadi untuk video kali ini scan dulu ya bye bye <tuh>